<tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihinastain walau umuriddunia wadin, wa alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini saya akan coba live streaming. Lokasinya tidak jauh. Masih di sekitaran Subang juga untuk mengungkap sebuah misteri atau sebuah mitos. Wisnujeng Kaliwon juga akan birunya cukup ya, yang selalu standby, selalu hadir. Ya, dari mana aja yang hadir malam hari ini? Sebelum saya memulai ber di sebuah uh, lokasi yang mana. Lokasi ini Konon katanya Sering terjadinya Atau sering adanya Sebuah penampakan Atau kemunculan-kemunculan makhluk, makhluk astral guys. Apakah benar mitos tersebut Saya tidak membawa Alat ataupun Yang dibutuhkan malam hari ini Karena memang acara dadakan lokasinya masih sekitaran Subang dekat Subang Kota dan hanya membawa sebuah senter kecil tidak, tidak membawa senter yang gede ataupun alat-alat lainnya dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya, agar tidak ketinggalan notifikasi update video terbaru dari Beraja Mandala ini jangan lupa tekan tanda loncengnya Nah, lokasinya yang akan kita terabas malam hari ini. Malam hari ini Untuk explore nanti besok ya, besok di lokasi Kang. Daerah Garden ini acara dadakan untuk mengungkap sebuah misteri atau mitos yang ada di sekitaran sini. Sebenarnya, lokasi ini sangat dekat juga dengan kawasan pemukiman warga sini, dan karena sering ada yang membicarakan bahwa jalan raya ini sering terjadinya. Kemunculan kemunculan makhluk-makhluk astral Entah itu kuntilanak atau Yang lainnya Apakah benar mitos tersebut Menurut uh, Orang yang sering lewat sini Ketika tengah malam Lewat sini sering Adanya Kemunculan makhluk astral geng. Sambil nunggu yang hadir, yang lainnya nggak, yang hadir dari mana saja. Sebelum saya memacu adrenalin untuk mengungkap sebuah misteri atau mitos yang ada di sini, sambil nunggu yang hadir, saya akan coba mulai berjalan menuju. Lokasi yang mana sering terjadinya penampakan atau sering terjadinya mengganggu orang-orang lewat di sekitaran sini. Sebelum kita mulai bereksplorasi, sengaja saya menggunakan LED Flash ya. Agar bisa eh, menangkap adanya suatu fenomena atau kemunculan makhluk-makhluk asral. Dan saya hanya menggunakan sebuah eh, senter kecil kalau saya nyalakan flash nah, kalau saya nyalakan flash terlalu terang karena banyak permintaan jangan menggunakan jangan terlalu terang nah, padahal itu bukan dari center ya tapi dari LED flash kamera dan lokasi yang kita datangi di jalan raya sini sering banyak yang bercerita konon katanya sering terjadi kemunculan-kemunculan makhluk yang tak kasat mata, gengs. Apakah benar misteri atau mitos tersebut? Hmm. Hmm. <tuh> Allahu Akbar. Limpatilah kita, mati minasari makhalak. Bismillah, hisamil alim, himinasaiton, nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sengaja, uh, apa, sendiri. Agar mendapatkan uh, fenomena makhluk yang sering terjadinya Dan sering munculnya kemunculan makhluk-makhluk astral yang ada di sini Nah itu baru katanya guys Tapi apakah benar misteri atau mitos tersebut yang ada di sini Itu sering adanya makhluk astral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 Jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rah. ya, -gaib. ya jasad ya Sebenarnya eksplorasi malam ini hanya mengungkap sebuah benar atau tidaknya mitos tersebut yang sering muncul eh, makhluk makhluk astral di sekitaran sini, gengs. Jadi bukan mengejar eh, misteri ya, saya hanya mengejar eh, mitos karena memang lokasinya eh, di sini jalan raya. Tapi bisa disebut bukan jalan utama juga sih. Mana sosok kalian yang sering muncul? Mana sosok kalian yang menyeramkan, sosok kalian yang menakutkan? Muncul. Saya mulai merasakan Merinding Saat eksplorasi seperti ini Rasa takut Ya Rasa seram Ya Karena kita manusiawi Mempunyai rasa takut agar mendapatkan fenomena makhluk yang ada di sini ataupun uh, menangkap suatu suara atau penampakan sengaja saya matikan lampu yang ada di sini agar mendapatkan eksistensi mereka saat saya berpacu adrenalin di sini, guys. maudubillah islami ulalim minasaitonirojim buat uh, one channel one channel Jangan lupa tuh subscribe channelnya dari Kang Wawan. One channel official. Nah, yang mau ngasih gimbal moja. Buat Braja Mandala channel. Matur Sumun Kang Wawan yang mau ngasih moja gimbal ya. Untuk eksplorasi dari Braja Mandala. Emang moja tersebut itu apa yang disebut gimbal itu harganya cukup lumayan. Setelah di searching. Ternyata harganya mau mencapai sekitar rp 700 dan sekitar ada yang 2 juta lebih lah ya. Jadi dari One Official yang mau ngasih Moja Gimbal buat Beraja Mandala Channel. Dan juga buat para sahabat-sahabat subscriber yang sebentar lagi dari channel Beraja Mandala ini. Tinggal menunggu adfensi ya absensi dari pihak YouTube, Guys. Agar kita apa? Saat beroperasional seperti ini mendapatkan BOP nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadam, ya, hadamroh, ya, goib, ya jasad. sedikit gelapin dulu cahayanya biar mendapatkan fenomenanya itu jelas nah agak sedikit buram hadir Ah. Oke, okay, guys. Karena eksplorasi ini tidak seru saya tidak merasakan eksistensi mereka atau mendapatkan suatu fenomena yang ada di lokasi ini. Untuk eksplorasi malam hari ini saya cukupkan sekian. Dan jangan lupa nanti besok saya akan coba live streaming kembali. Jika kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan keseram kalian, tunjukkan tarot kalian. Terima kasih.